kita cek hasil ya bosku ya ini dari desa Bugangan apa perbatasan antara desa itu ya wah lumayan ini ini tadi berangkat siang ya habis jumatan ya ini sampai sore lah ini lumayan ini wah mantap iwak-iwak tok masih hehehe <gulai> Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Temu lagi ya. E, kali ini saya masih berada di Kota Demak. Ini berada di perbatasan deket Desa Bugangan ya, kalau nggak salah ini ya antara Desa Bugangan sama Desa Batu. Dan tadi ini saya berangkat siang hari habis Jumat sholat Jumat ya tadi ya ini sekitar mungkin jam 2 sampai lokasi dan saya coba ini spot baru semoga saja nanti ikannya haup, -haup bosku ya oke okay? dan terima kasih ayo dukung channel ini terus dengan tekan tombol subscribe bosku biar selalu menghadirkan informasi terbaru spot-spot yang potensial dan tentunya hau-hau oke okay? ini untuk gambaran spotnya seperti ini ya bosku ya ini full teratai dan gagang ini ini e, kalau memang ikannya hobi ini pasti gede-gede ini soalnya nggak bisa di ini ya di sini ya tapi sayangnya ini apa? E, cuaca angin ini kencang sekali ini. Tapi gak apa-apa kita coba saja oke. Langsung saja sih mak bosku. Nah. Aduh, aduh, aduh, aduh, ikan pertama ini wah ini 4 jari ya ini ya oke okay. mantap sekali ini ya wah ikan pertama dapat 4 jari bosku kita masukkan aduh, wah ini ikan penglaris ikan pertama oke okay. kita lanjut lagi Alah masih Yangkut ini masih ikannya ini. Nah, kita ambil saja. Mm. Alhamdulillah, uh, Nih, ke jari gemuk. Inilah kita masukkan ya, bosku. Ya, ini layak okay. Nah, masukkan ke sini dulu. Nyanyinya sangat kencang sekali ini. Tidak susah ikannya. jika apa, apa kita cari lagi, siapa tahu sore-sore ikannya hauk-hauk aku, macet ini yang satu? nyangkut masih, nyangkut masih, wah, wah nyangkut ini, ah, ala, ala, ala, uhuhu, alhamdulillah ini, ala, ala, wuh uh, mana uh. ini, apa lagi bro, ke, aduh ya allah gusti, wah, wah, maneman -man sekali bos, tuh, tuh kita masukkan ini, wah, tuh tadi, wah Harusnya ke track itu tadi. Ah, ah, oh, ya. Sayang sekali, Bosku. apa-apa, yuk, kita cari lagi, yuk. Oke. Yo, makin sore makin ramai, yuk. Karena kita... nyangkut ini, aduh, kita ambil saja ya. Ikannya masih. Ini. Oke, kita ambil ya, bosku ya, tak apa-apa ini. Ikannya masih nyangkut ini. Nah, aduh, ini, ini, ini. mana ikannya? dari bawah saja. ini ini, ini. Nah, alhamdulillah ini. kita ini ikannya ini. Wah, kan? oh, masih masih ada ikannya masih. Alhamdulillah tiga jari. Ah, eh, nggak apa-apa Eh kita masukkan lagi. Alhamdulillah. Kiri kanan terus. Oke. Wah, lancar terus ini Mas Bro ya. Alhamdulillah ya. Makin sore semakin ramai, yuk ah itu lagi. Hilang, hilang. Wah, masih, ala, ala. aduh, aduh ini ah, alhamdulillah, alhamdulillah, aduh. alhamdulillah aduh, dapat segini lagi nih, wah mantap ini, wah wah ini, oke, segini lagi nih, dapat lagi Aduh, aduh, mantap sekali. Oke, lanjut. I, wah, masih a lalala, a lalala, a lalala, wah, masih Aduh, ikan lagi masih. Alhamdulillah ini. uh. uh. Wah, mantap sekali ini Jam 4 hari ini segini ini. Wah, lumayan ya Wah, ternyata ikannya hampir rata-rata segini ya bosku ya Kita masukkan lagi ya Alhamdulillah Hehehe. Makin sore makin rame nih. Terus lanjut lagi Alhamdulillah Ini hari sudah mulai sore ya bosku ya Ini juga e, mendung e, Takutnya mau hujan Ini waktunya untuk pulang Ternyata spot baru ini sangat potensial sekali ikannya bosku ya Mantap sekali ini ya spotnya ya e, Jangan lupa di subscribe ya bosku ya Agar channel ini selalu memberikan informasi Spot-spot terbaru bagi kalian semua Oke okay? Sampai berjumpa Di kesempatan yang akan datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh